Saatnya negara-negara di dunia berlomba ciptakan mobil terbang. Yang khusus dibangun untuk penelitian dan merancang mobil terbang. Yang bisa digunakan baik di darat maupun di udara. Sesuai namanya mobil terbang untuk transportasi mengangkut barang, jasa, juga orang, dan menghindari kemacetan. Tercatat ada beberapa negara yang sudah mengembangkan mobil terbang ini seperti Amerika, Jepang, Slovakia, Kanada, Israel, dan China. China merupakan perusahaan terbesar di Asia yang sudah memproduksi mobil terbang ini. Uji penerbangan ini berlangsung di Dubai. Si Pengtu adalah mobil terbang generasi ke-6 yang dikembangkan dan diproduksi sendiri oleh China. Yang dikembangkan dan diproduksi sendiri oleh perusahaan SIPENGROH. Yang merupakan langkah maju dalam pengembangan transportasi darat dan udara yang ramah lingkungan dan menghindari kemacetan. yang menerapkan mode manual dan otonom. Selama mode otonom, penumpang bisa menikmati layanan aman dan nyaman dengan teknologi super canggih ini. Ketika start, return, dan landing. si Peng Tu buatan China ini, mampu melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Selain Si to China juga memiliki mobil terbang lainnya yaitu Ehang 216. Ehang 216 diklaim mampu terbang sejauh 45-65 menit muatan dua penumpang dewasa. Taksi terbang ini diklaim memiliki kecepatan 130 km per jam. Di London Inggris ada perusahaan bernama Bellwether Industries. Perusahaan ini berhasil menciptakan mobil terbang yang sangat keren dan lebih modern. Bernama Volar, mobil terbang ini telah berhasil melakukan uji terbangnya. Volar dapat melesat ke udara dengan ketinggian 3000 kaki, atau 915 meter. Kecepatannya hingga 220 km per jam, atau 135 mil per jam volar mampu lepas landas, dan pendaratan vertikal yang sempurna. Dan yang paling terpenting, mobil canggih ini sangat ramah lingkungan. Meskipun terlihat sangat sempurna, namun mobil ini belum sepenuhnya rampung. Konsepnya baru setengah jadi, dan tampil seperti kendaraan pribadi. Desain akhirnya, akan memiliki 4-5 kursi tambahan. Itu artinya saat benar-benar selesai, dan siap digunakan, mobil terbang ini, mampu mengangkut lima orang Sangat keren sekali kan? Sementara itu di Kanada ada mobil terbang bernama Backplay. Mobil terbang ini dapat melakukan perjalanan hingga kecepatan 130 km per jam. Blackplay, terbuat dari evoksi yang diperkuat dengan serat karbon, dengan pengerai bertenaga listrik. Badan pesawat memiliki kokpit tunggal, di bawah kanopi berbentuk gelombung, Blackplay dibuat oleh perusahaan yang didanai oleh salah satu pendiri Google, yaitu Larry Page. Perusahaan Slovakia Aeromobil juga membuat beberapa mobil terbang. Salah satu dari mereka membuat mobil terbang DI Playing For Car. Mobil ini bisa melaju baik di darat maupun di udara. Mobil ini dapat melaju maksimal 160 km per jam. Sedangkan saat di udara, mobil ini mampu melesatkan dengan kecepatan maksimal 257 km per jam. Dan bagaimana dengan Indonesia? Akankah juga akan membuat mobil terbang ini? Kita nantikan karya anak bangsa berikutnya. Jangan lupa tinggalkan dukungan pada video ini guys. Sentuh tombol subscribernya, like-nya, dan silahkan di Terima kasih, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.